umat Islam itu harus satu pemikiran sebagaimana pemikirannya Nabi, harus satu hati sebagaimana hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah merasa bingung dan cemas ketika kehilangan dunia, tidak pernah merasa khawatir ketika tidak mendapatkan makan atau mungkin uang dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu pemikirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di dalam satu perkataan, di antara tanda orang yang memiliki sifat zuhud adalah: Allah yafrahabil wa Allah yahzan alal dunya. Dia tidak akan selalu senang walaupun itu ada di depan matanya. Dan dia tidak akan pernah selalu sedih Walaupun itu tidak ada di hadapannya daripada dunia